2 1 1 dulu apa ah. duluan. <laughs> Pelan banget. Langsung enggak apa, apa Oh, langsung aja. 3 2 1 1 Tuh udah sih. Avanza tadi. Hmm, hmm. hmm, mantap kan? Pak. <nine> <laughs> lurus lurus terus kanan. depan nanti apa ya? depan belum ada bocoran. Belum, nah, tutup, tutup, tutup. Oke, siap ya, hitung udah hitung udah Oke, okay. sampai go 3 2 dua, satu, dua, satu, dua, colong start tadi. dua, iya. aku colong start. <laughs> hmm. dua, deh sana sana <laughs> Hanyai, sombong amat Sombong amat Itu top speed berapa punya emang? 1.6 Bisa sih, bisa aku salip sih Iya <laughs> yeah. eh, Tapi kok ketinggalan <laughs> Tapi kok ketinggalan gitu nih, nih punya aku nih 1.85 1.90 Oke, menyalip, menyalip, menyalip, menyalip, menyalip, menyalip, mantul dia <laughs> Waduh Lu kok nebus? <laughs> Turang, lompat, lompat, lompat, lompat, lompat, lompat Nah, Oke. Selamat datang. Oh, kalau mobil, mobil mobil dan sampaian. Kalau kapal perangnya lewatnya sini, nih pak, putar dulu, putar di Pelabuhan Merah. Pakai mobil gede aja sinansi nanti, saranku sih. Oke. E, Tapi kayaknya walaupun gede gitu, tetap bisa deh, jalan kaki aja. Jalan kaki aja. Perahuan ya itu naik, naik gunung. <laughs> okay. Ini termasuknya bukan bug ya, cuma bukan. cara aja sih, iya, cara jalan. biar bisa naik kapal perang. E, di mana tanjirnya? Hah? Kok tiga Om? Aduh, Aku di gerbang lagi. Aku di gerbang lagi. Oh, gerbang tadi. Uh -huh. Oh iya, ini depan. Nah, Terlihat kan? Sudah. Langsung ambil sini. Keluar, keluar seluruh. Eh, eh. Woi. Oh, iya, iya. <laughs> eh, lompat lagi, Pak. Uh, dor, Pak, mobilmu <laughs> Twistis. Nah, sini nih. Kok cepat banget? Mau kan? lari, lah. Lari lah Ada fitur lari sekarang. <laughs> iya. Nah, terus naik mobil. Lelo, Siap lewat sini, kita jeng, jeng, jeng, jeng. nggak beli supra, Pak. 2 dua, ember. supra, 2 juta. cukup, nah, cukup, cukup. Mana sih kapalnya supra? Oh, sini, sini, sini supra, <laughs> supra, <laughs> supra, eh, nah, supra, eh, parkir dulu parkir dulu supra, eh, supra, eh, bisa eh, bisa, supra, naik, kita naik eh, naik nah, nih, nih. pintu eh, orangnya eh, supra, eh, supra, eh, supra, eh, eh, eh, <gulau> <gulau> bisa naik? <gulau> Aku tadi naik coba naik ke mana? Aku bisa naik kapal perang Aku mantap, naik apa ya, kelihatan mau itu pulau Sumatera, Aku <gulau> itu jembatan Ampera, yeah, iya yeah, iya, yeah. kan ada ke tuh, tapi sekarang udah, udah ke ini kalau bisa dinaikin mantap sih, Aku yeah. Aku nunggu mau mobil, ya, mobil belum pernah aku coba pakai motor ada sepeda motor tapi nggak bisa dinaikin itu oh iya di candi eh katamu di candi purwputur eh, ada itu sajen oh iya aku mau motor udah ada pak bukan saja sih kayak Bunga gitu kembang Iya poh Di Candi Borobuturnya Kak? Iya di... Nggak tahu kalau udah dihapus ya Aku dari kemarin coba sama temen-temen Nggak ada Oke siap mobil muntur Temennya McQueen Siapa tuh meter? Iya meter Lewat mana dah? Borobutur lewat sini cepet nggak sih? Bisa-bisa Aku biasanya apalnya lewatnya yang jalan Surabaya. Boro ini kalau di setiap daerah ada tulisan selamat datang daerah mana itu bagus lagi sih iya dan itu belaannya kok patah gitu belaan apa <laughs> <Beloannya> 90 derajat <tuk> oh ini tempat yang belaan 90 derajat oh? <tuk> wow, iya, wah temennya sini iya. berarti dekat ya, ya halo <tuk> lumayan nih si Audi kencang. iya Audi Mayundal beda pak, beda server kita <laughs> ada rumah makan sebelah kanan. rumah makan apa tuh? rumah makan buk darmi ini ada pembencin tapi gak ada bensin. bensinnya bensinnya lagi habis belum kita pulang <laughs> orangnya itu lagi isoma istirahat makan isoman. itu is isoma, isoman isolasi mandiri <laughs> no. katanya di isolasi ancer ancarnya tuh setelah apa ya, pembencin ada iya. oh ini habis ini kanan nih habis ah, setelah pantai ini terus ada teluan kita kanan kan pantai oh, iya. ada teluan ke kanan kita aku lama-lama apa loh, dari semalam aku muter-muter nah nah nah ini nih. dia tarik uang aku beli mobil nah tuh mana bodoh ya udah sampai kita itu masuknya oh. kecil eh, kelembatan untuk masuknya. masuknya kecil kecil sangat nah. Taman wisata Candi Borobudur, parkir dulu. Oh, duduk macet mobil. Wah, wah, wah, ada orang pak parkir. Ya, itulah nggak apa-apa. ke sana, parkir sini. Itu sajinya belum mana. kemarin cari-cari nggak -cari, tahu, nggak eh, tang, nggak di... keliat, nggak eh, kelihatan, nggak nemu ya. Eh. Di lari pagi kanan kalau misal. Asiknya kita lari pagi di daerah candinya atau di mana? jadi candinya tapi di bagian bawah enggak bawa banget sih tengah-tengah oh di putaran sini nah ini apa? mana? ada bunga mana pak? bawa-bawa oh seibrid ya ya iya iya iya bener gede wocok gua cari ternyata ini segini mantap akhirnya aku bisa tidur tenang <laughs> cuma aja di sini po di sisi sana ada nggak? nggak tahu. Coba. atau cuma di situ tuh? eksterik ini. kira gede? enggak kecil lah. kecilnya kayak pantat bayi. eh tadi di ketiga atau kedua sih? ketiga. tahu Dua, si, nggak nggak coba, coba coba. oh iya ketiga yang sini deh, yang tengah sini. kira saja gede. Langan. oh nggak ada, nggak ada. cuma itu tok ini oh. di rumah pakai mic apa? mic? micat e Iya, hmm. di deskripsi itu udah coming soon ya paling enggak sebulan lagi atau dua mm -hmm. minggu lagi kita naik kapal kapalan <laughs> enggak pakai kita nggak oh. mau pak tarif pak <laughs> wandel rambut pasti kelihatan wajibnya oh ya di situ e, sebenarnya ada konten tadi tiga konten ya iya. sama pencarian si sajen <laughs> ternyata kecil bukan saja jadi juga tuh Pak. Oh. Bunga apa okay. gitu. Di sana itu juga ada garasi bisa dimasuk, Sudah tahu. Mana? Ya? Oh, yang di kampung-kampung. Iya. -kampung. <laughs> Tapi kosong nggak ada apa-apanya. Iya, kosong melompong. Kosong melompong ada oh. apa-apanya. Ada apa di sini? Ini bisa dimasukin juga ya. Serius. Iya. Tuh mah. lelah <laughs> <laughs> Baru tahu. Kukira yang garasi gede, wah oh, ini bisa masuk. Bisa gitu. Mantap. <laughs> Ayu, pak buat, om om jangan aku om buat persembunyian om mau ngapain om? Kukira yang garasi itu garasinya kan? Kukira yang garasi agak gede. soalnya ada juga garasi oh, agak gede juga. bisa dimasukin. ada di mana itu? cuma itu hmm, lurus saja sih ini lurus. cuma ya kosong kosong melompong dijual, oh, sawahnya dijual. oh ini pemancingan Pak Gio? oh itu ya? eh bukan? bukan. eh bukan di sini. jalannya nya tuh Surabaya kok. oh berarti kita salah jalan pak? tersesat oleh Pak Gio. <laughs> mancing cetek banget pancingannya. <S. Sama mata kaki. Mancing apa itu sama mata kaki? A Rabai ya rabaid kayaknya yang bisa dimasukkan. Wah, kita muter jauh lagi. Kalau nabak uangnya kurang. Loh, iya kan? Kalau itu pas kita ngebut ya, lagi ngebut gitu. Misal aku dapat e 5000 nih. Iya. 5500 lah. Iya. Nanti nabak orang tuh jadi 5200. Loh, iya kan? Ah. Oh, belum tahu. Tapi itu kalau pokok kondisi ngebut. Tapi kalau kondisi nabak dikit-dikit doang -dikit itu nggak apa-apa sih. Oh. nggak ngepek. Ngebut tuh tes langsung biasanya turun dikit. sadar <laughs> baru tadi malam juga. Anakku muter-muter cari uang tadi malam sampai yeah. jam berapa jam 2 jam atau jam 2. Oh, lah, jam manusianya pergi hidupnya malam hari, <laughs> Pak. iya sini. Siang gini pagi tuh sepi malah. Gitu, Karena apa kiri Kocaknya ini walaupun malah hari itu suasananya subuh Iya. Kurang <laughs> gelap. Kurang gelap ini. Eh uh, uh, subuh ada pink-pinknya gitu. Waduh. Yang pink yang enak. Uh, apa? Chips stroberi. Apa Nah mm -hmm. itu kelihatan. Oh itu iya jadi. Ya. Ini enggak sih? Saya ingat posisi sini. Iya, di sebelah kanan pak. Kalau dari sini berarti kiri jal, eh, Oh ya ini, ini Nah tuh kanan tuh, dang kosong. Eh, eh, belum belum. Eh, eh. oke, oh, eh. wah siap. Aku tidak pernah <laughs> maju. Punyaku juga maju pak. Kump fisika yang sangat mantul. Gak ada, hidup, gak, ada. Padahal padahal padahal. gak ada, gak ada fisika sini, gak ada, gak aku Nah oke, okay. eh, oh, iya. Oh eh. Nah pintunya ketembus bisa dong. Belum. iya kan. Oh, nggak, cuma yang di depan doang. Kira-kira apa tapi tembus bisa? Nggak, nah, ini tembus juga ini, tapi karena ada pohonnya makanya ini khusus. <laughs> Masalahnya, iya kok. Doang. Oh iya, kan. oh iya, oh bener. Oh, oh canggung, ikungan tajam, awas tikungan tajam, setajam sulit waduh, Waktu malah muter, lah yang